Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Bimanguntara dari kelas 9B. Dan ini cerita saya. Uh, sebelumnya saya itu diajak sama Pak Juana itu ngobrol dulu bentar terus ditawarin e, bem mau ikut jambore nggak lumayan lah kan jambore e, kegiatan berapa tahun eh, sekali jadi saya ikut lah lumayan hmm, respon orang tua ya senang sih kelihatannya juga karena kan jambore itu juga perjalan apa hal yang e, tidak semua orang bisa rasakan ya dulu bapak saya juga pernah jambore tapi jambore pmr itu kalau oh, salah, senang banget kalau rantai saya. sebelum berangkat itu sebenarnya sebenarnya sepatu saya kan pernah jebol. Ya, saya lupa kasih tahu ke ibu. Jadi pas berangkat-berangkat minjam sepatu kakak gitu ya. Lupa kalau misalkan besoknya udah mau berangkat gitu kan? pagi-pagi e, udah siap-siap mau berangkat, paling jam sekitar 9 jam sembilanan udah berangkat hari Jumat ya. Sampai sana mungkin karena macet kan hari Jumat ya, weekend pasti kan rame. Sampai sana juga udah macet parah, sampai paling, sampai-sampai jam 10-an paling malam, jam 10-an atau jam 9-an, 12, jam lampir. Nah, terus paling beberapa menit gitu? kampingnya udah tahu dimana tenda putri tempatnya sama tenda putra itu. Kan tempatnya dipisah dengan putri dan putra itu pun, subkempanya dipisah-pisah. Eh, kalau kita ke bagian di bagian subkempa, 3 putra. Terus karena kan pada capek nih Malam-malam Udah -malam, juga jam 12-an Akhirnya tidur di sebelah masjid Ya dingin tapi lumayan lah Masih bisa tidur ya nah, Bangun-bangun pagi-pagi paling jam Subuhan jam 5-an Siap-siap mandi atau gitu Pindahin barang lagi ke uh, Ke Kemah akhirnya. Sampai di Kemah langsung siap-siap lagi buat masak gitu kan, siap-siap masak sama siapin spanduk kan, kalau uh, tiap tenda itu ngedirin kayak spanduk kayak dari mana gitu kan, dari apa, dari kuartir mana. gitu Nah, uh, jadi hari itu tuh emang kegiatannya itu kayak diisi untuk persiapan buat besoknya, karena baru sampai pun pasti capek lah di perjalanan kegiatan terus itu paling malam-malam kayaknya kalau nggak salah ada konser, saya gak ada, dari, uh, ada konser. Kemudian di hari kedua uh, dimulai hari apa uh, pembukaan ya hari pembukaan jambore. Uh, situ udah pada siap-siap semua, uh, terus pokoknya sudah disiapkan semua uh, tiap sukaempat harus sudah uh, berbaris untuk menuju ke lapang utama. Emang rame banget, di lapangan utama pas sampai, uh, rame banget. Ada dari mana? Banyak. Ada yang dari, kalau tidak salah, ada yang dari luar Indonesia, dari Malaysia. Ada yang dari Papua juga pasti. Dari, dari berbagai macam, dari, dari Sabang sampe. Okay. Uh, habis itu selesai, kita langsung mulai kumpul lagi. Ya. Di di sebelah, sama dengan apa, berkumpul dengan putri, regu putri. Uh, kalau untuk bagian kontingen Jawa Barat itu ada perkumpulan kita juga dikasih ini, kolotok bambu buat bunyi itu kita dikasih itu terus uh, kita kumpul di dekat lapang sih masih ya. di lapang utang kita kumpul di situ sambil bicara-bicara perkenalan juga di apa perkumpulannya tiap kontingen ya wah emang seru kegiatannya kita banyak kenalan juga di sana di di kemahnya di, bukan di emah di lapangannya tapi emang panas jujur aja tapi seru kita kayak uh, main tali menali atau main uh, fokus sudah melatih fokus juga katanya itu seperti akting lainnya dan malamnya pasti kalau di jambore ini setiap malam ada kegiatan pasti jadi full apa full kegiatan di setiap harinya jadi teman saya untuk Regu Putra itu ada Iban, Andri, Tristan, Reza, Badar, saya Tio dan terakhir itu Pra, Pramidia. Itu semua untuk bagian Regu Putra. Ada sekitar 8 orang. Setuju bangun biasanya langsung mandi, siap-siap makan. Biasanya kalau setiap pagi itu ada kegiatan upacara. Upacara uh, sebelum ini kegiatan dimulai saya sudah ada upacaranya. Kita beberapa paling kan, eh, sekitar empat orang untuk melakukan upacara. Jadi kita dibagi-bagi aja biar semua orang bisa siap-siap udah untuk ikut kegiatan. Apa sudah upacara itu kita langsung siap-siap mulai ke kampung pengembangan kalau nggak salah. Jadi itu tuh kampung pengembangan itu isinya itu tentang forum apa kegiatan kayak masyarakat gitu kayak ada. Perlindungan anak atau hal semacamnya Kalau saya kebagiannya di bagian perlindungan anak Di situ kita dikasih Informasi tentang apa itu Hak anak atau Hal semacamnya kayak pokoknya tentang Hak asasi Tentang anak, gimana anak itu harus Punya hak dan tidak boleh Untuk Dipakai kekerasan untuk mengajarkan Nah setelah Kita dari kampung pengembangan itu langsung kita balik ke tenda lagi Karena e, kita butuh siap-siap lagi, persiapan lagi di itu untuk kegiatan selanjutnya Nah pas sudah siap-siap selesai dari kemah langsung kita, nah ini yang paling seru Yaitu ke water adventure atau wahana air lah Di nah, disitu kita sebenarnya sebelumnya dibagi nih Karena kan e, saya sendiri nggak bisa berenang jadi dibagi kalau yang bisa berenang main ini aja biar aman-aman aman, aman. Di Water Adventure kita kalau saya kebagian kayak membuat roket air, kayak mendayung dapat bagiannya terus dapat bagian uh, main balon air Kalau sebenarnya malam di malam itu ada tentang SDG kalau tidak salah Prambu, tentang SDG. Jadi pramuka itu sebenarnya seperti apa gitu loh forum pramuka SDG. Uh, setelah itu uh, itu bagiannya sih untuk yang pramuka SDG itu bagian bagi uh, ketua ya ketua regu. Jadi ketua regu itu disuruh ke tempat su kempak di ini, pusatnya langsung mengikuti kegiatannya itu. Nah pas kegiatannya udah selesai, saya uh, salah satunya sebagai ketua regu di kegiatan eh, di bagian kuartir pengandaran ini. Jadi uh, hal yang dibicarakan itu pada umumnya tentang kalau misalkan kita itu jangan selalu pikir dan bawa seperti apa atribut atau hal-hal ini. Jangan anggap kita Wah apa-apa lah dicabut, atau hal-hal gitu. Atau menganggap, wah udah kalau gitu gimana. Kita kan sudah berusaha seperti maksimal mungkin. Bahwa kita harus menghargai juga diri kita sendiri yang sudah uh, maksimal melakukan kegiatan. Apa kegiatan yang kita lakukan itu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Nah di Jambore ini juga ada pasar Jambore. Pasarnya Jambore Jadi, jadi di sana itu kadang-kadang setiap itu malam penuh banyak orang yang belanja di situ. Belanja uh, belanja makanan, mau belanja minuman atau pernah pernik juga ada, atau hal semacamnya Di sana juga jualan makanan banyak sih Paling terkenal di sana, kalau nggak salah itu es ngebul kata apa gitu Dragon Breath uh, Setelah itu kita siap-siap untuk wisata edukasi Wisata edukasi itu kita ke Ragunan tepat Kebun binatangnya ya, di Jakarta Ya, kita belajar di situ banyak hewan yang belum pernah dilihat uh, Maksudnya, belum pernah dilihat secara langsung lah Nah, setelah dari Ragunan, kita itu pergi ke Ancol, Ancolnya tapi nggak berenang. Ancolnya kita kayak ngeliat pertunjukan di situ, pertunjukan duyung sama hal, hal lainnya. Nah setelah itu kita balik ke tenda lagi. Uh, di tenda sebenarnya kita dibagi-bagi misi juga, bagian nyuci atau hal semacamnya udah dibagi-bagi. Nah setelah besoknya kita udah subuh bangun lagi seperti biasa, Siap siap upacara dan kemudian langsung kita uh, pakai baju adat karena di sini hari Proklamasi Kemerdekaan jadi kita semua itu pakai baju adat, siap-siap uh, untuk ke lapang utama. Setelah sampai lupa, pak, wah acara emang megah, wah luar biasa. Kita melaksanakan kegiatan permainan kebangsaan pada hari tanggal 18. Kemudian setelah, setelah itu kita siangnya kita udah persiapan lagi untuk digital code. Uh, jadi kita di situ belajar tentang teknologi juga di saat ramadhan itu. Jadi di digital world itu kita belajar tentang teknologi-teknologi yang seperti pembuatan server dan lain-lainnya atau permainan lain-lainnya. Ada juga di situ seperti e-sport gitu, permainan online games ada. Setelah melaksanakan upacara dan hal-hal sebagainya sudah dikumpulin lagi, kita langsung ke ini. Kalau tidak salah teknologi art culture. Di situ kita bakal mempelajari budaya daerah lain dari Papua pokoknya dari Samang sampai Merauke semua semua provinsi dari manapun itu akan memberi uh, sebuah nilai-nilai uh, atau adat budaya mereka masing-masing contohnya kemarin itu di Jawa Timur sebelah atau di Papua Barat di Papua itu ada semacam pernak-perniknya juga di sana bisa sebenarnya bisa beli juga beli barang-barang yang kalian inginkan Nah, setelah itu selesai kegiatan teknologi seperti itu atau hal-hal semacamnya, kita langsung pulang lagi ke tenda, persiapan lagi buat mengikuti kegiatan kepramukaan ini. Apa? Uh, pramuka skill. Jadi, kayak misalkan kita akan melakukan cara mengukur tinggi, apa menaksir suatu tinggi pohon, contohnya. Atau kalau saya sendiri, yang paling susah di sana karena yang paling bagian membanjat ini ya bagian membanjat kemudian juga di situ juga menjawab menjawab pertanyaan kayak uh, semacam ikan hias itu untungnya kita dapat ikan hias di sana lumayan dapat empat atau dapat dua dan udah mulai persiapan buat besok nah tanggal 20 puluh ini mu, mu, bisa dibilang hari terakhir untuk jamborenya karena suaranya sudah penutupan. Jadi di siang harinya itu kita udah mulai upacara penutupan di Sukempa Sukempa 3 Kemudian setelah upacara penutupan kita mulai kegiatan uh, Pengenalan ini makanan khas tiap daerah Persiapan buat dasar pulang kemudian Kita uh, ikuti kegiatan lagi penutupan Jambore Dan wah itu juga meriah penutupannya Udah Bikin kangen juga sih, kegiatan penutupannya, pembukaan atau kegiatan di dalamnya juga bikin ini seruannya Nah, setelah penutupan, kita malamnya ada konser lagi, masih penutupan juga konser. Penutupan di malamnya itu malam bineka tunggal ika. Salah. Kita disitu sudah kegiatan mau mulai perpisahan, ee, tapi mungkin karena besoknya kita mau pulang, jadi udah siap-siap. Malam-malam tidurnya jadi langsung uh, jam 9, pokoknya pulang sudah terus siap-siap. Jam kita naik bis itu paling jam 2 atau jam, jam setengah empatan, itu kita udah mulai pulang, kelihatannya jadi pas subuh kita di jalanan paling. Jadi sampai-sampai di rumah pun paling jam sekitar jam 8-an sampai di rumah gitu. Pagi hari ini saya berangkat ke... Uh, Istana di Jakarta dari Bogor dan karena hari Minggu saya tidak bisa hadir di pembukaan jambore saya ingin memberikan kejutan datang mendadak di jambore nasional pramuka di Cibubur tahun 2022 ini Sayangnya saya dengan regu yang kita Rego putra nggak berkesempatan untuk mengunjungi Pak Jokowi, tapi Rego putri, wah dia alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Jokowi di lapangan utama. Kesan saya ya kesannya itu emang ini kegiatan bagus sih bisa dibilang, karena bukan hanya mena apa bukan hanya mempererat saudara juga, tapi bisa mengenalkan lebih jauh lebih dalam tentang budaya-budaya orang lain. Teknologi juga kita bisa lebih dikembangkan juga di sini. Saya wah emang kegiatan ini sangat seru, saya Kalau misalkan bisa ada kesempatan untuk ikut, ikut karena emang ini kegiatan Jambore itu kegiatan yang emang tidak semua orang bisa dapat gitu. Jujur aja. Saya beruntung di sini juga bisa mengikuti Jambore dan itu emang kegiatan yang sangat seru. Itu pesan dari saya, saja saya Adi Sugiowon Sekian dari saya. Semoga bisa memberi inspirasi kalian semua. Thanks already.